Setiap kali franchise Mario merilis game, hasilnya akan selalu bagus, gamenya akan selalu laku, dan tidak terkecuali untuk game yang satu ini, Mario Golf Super Rush. Yuk, kita lanjutkan dengan first impression dari game ini. Yes! Uh! Kalau gue lihat, game ini masuknya ke fantasi golf ya, bukan yang realistik. Kalau lu cari golf yang realistik, uh, kayaknya ini bukan game buat lo nih. lu lebih cocok mungkin cari franchise-nya PGA Golf. Tapi walaupun tidak mengedepankan realisme, semua yang lu expect dari sebuah permainan golf, mulai dari mekaniknya sampai fisikanya, itu sesuai dengan harapan ya. Lu masih bisa back backspin, topspin, terus masih ada faktor angin, faktor elevasi, dan yang lainnya. Jadi dia cukup menghibur kalau gue bilang sih. Pada menu utama terdapat empat pilihan yaitu play golf, golf adventure, lalu ada rank match, lalu ada golf guide. Golf mode-nya sendiri dibagi empat lagi menjadi standar golf, speed golf, battle golf, dan network play. Untuk mengendalikan permainan, kita diberikan dua pilihan, mau menggunakan tombol atau menggunakan motion control alias gerakan tubuh. Untuk karakter yang dapat dimainkan, tentu tidak terlepas dari karakter-karakter yang ada di franchise-nya Mario. Kita juga bebas memilih course yang akan dimainkan, mulai dari berapa hole yang mau kita mainkan, lalu faktor angin ada atau enggak, dan yang lain-lainnya ya. Secara grafis masih konsisten ya dengan game-game yang di franchise Mario lainnya ya. Grafisnya sederhana, tapi solid dan cukup memikat, cukup bagus. Untuk stroke controlnya ini agak berbeda dengan game golf kebanyakan yang biasanya menggunakan sistem tiga kali klik. Kalau di Mario ini hanya dua kali klik. Klik pertama kita akan set power, lalu dia akan set lagi untuk akurasinya. Nice, huh? Seperti gue bilang di awal, game ini lebih menjurus ke fantasi golok, sehingga setiap karakter itu dia memiliki special move khusus ya atau power shot. Contohnya kayak Mario ini. Mode unik lainnya adalah Adventure Golf atau mungkin kalau di game golf lain biasanya dibilangnya dengan Story Mode atau Career Mode ya. di mana kita bikin uh, karakter satu bikin sendiri lalu dia akan mengikuti uh, jalan cerita dan akan dapat mengembangkan skill serta peralatannya. Game ini juga menyediakan mode speed golf, di mana lo bermain melawan tiga musuh, dan yang dicari bukan uh, akurasi atau angka, tapi cepet-cepetan, nih, kayak gini. Yang nggak kalah seru ada mode yang namanya Battle Golf. Nah, Battle Golf ini lo bersaing dengan tiga pegolf lainnya. Jadi lo disediain satu course yang isinya 9 hole. Pemenangnya adalah siapa yang bisa nyelesain tiga hole duluan. Nah, hole itu terserah random. Tapi kalau lo lagi ngincer nih satu hole nih, tahu-tahu ada orang lain atau pemain lain yang nyelesain hole itu duluan ya lu kudu harus cari hole lainnya yang belum diklaim sama pemain lainnya ini seru sih kalau gue bilang nah jadi game ini sebenarnya buat siapa sih? kalau menurut gue game ini akan cocok buat lo yang suka olahraga golf tapi pingin tampilan yang gak terlalu serius dan ada berbagai mode permainan yang unik dan seru game ini gue beli seharga rp ribu rupiah di marketplace Harga bisa bervariasi ya, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Dan seperti biasa, link pembelian gue taruh di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang telah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.